Ah kali 20nya kalau kau oh, naik ke mantap oke okay, lagi mantannya mantap ini hitam anggur reh, ayo dong kita itu dong ya. Ini kan mungkin sini langsung kita nyepeng tuh, enak langsung nyepeng, modal 100 langsung up nih, langsung up ke besok. langsung up ke 500 nih besok, langsung up dari marah habis besok, langsung up 60 nih. Ya. Nomor 60 yang ya. kita dapatkan ini ya, coy. Lumayan. Dan oke okay, di sini tambah lagi coy ya, ditambah lagi peraliannya mantap netes. Uli pokoknya satu lagi coy. Ayo dong. Tambah lagi. Wah, dikasih kecap. Eh, malah dikasih peralian aja ya. Cik, ya. Apa apa coy, aku pin salah lagi. Kita dapatkan nih nih ya. Di sini kira-kira aku udah mendapatkan Satu juta coy ya. Cik, ya. halo halo bosku, ini jumpa lagi aku bersama penis aku ya, ya, aku masih main di sweet banana guys, masih main di sweet dan dengan modal 90 dengan modal 100 ribu ya guys ya, dan di sini aku mau mencari profit dengan pola terbaru nih guys, semoga aja kita dikasih maxim atau gp mantap mantap nih guys. Oke di sini aku udah mau terbang ya di black aparat. dan yang baru datang nih jangan lupa like, komen, dan share nya cuy banyak yang belum subscribe ayo dong dibantu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya cuy agar kalian mendapatkan info sekitaran pola terbaru dari kita, atau nih atau mendapatkan update terbaru ya kan. Info update terbaru dari channel kita nih ya Cik. sorry guys, nih eh, kalau suara aku agak enggak gimana ini tuh kurang jelas aku lagi kurang seperti ini ya dan aku langsung udah sekarang ya di bag 4800 nih di 30 kwit nih guys, ya semoga aja kita dikasih di sini di sini ya. oke pisangnya pecah oke masih belum mau masih farming-farmingnya ada nih guys, ya di air lindung ini. dan sabar aja sih Antaranya. intinya ya harus profit cu jangan sampai rongkat kita guys dan saldo kita udah mulai ya ini segi segitu aja cu saldo kita naik turun-naik turun naiknya gak jauh-jauh amat dan turunnya gak jauh-jauh amat oke oke okay, semakanya pecah disini wangan ya, up jenisnya ditambah lagi ini dong ayo sisa 15 ini dua skater nih, dua lollipop terus kurang-kurang cuy -kurang, okay. masih kurang lollipopnya nah nampaknya angkut nih cuy, di atas-atas ya kan cuy dan di sini nampaknya di putaran 30 klik ini tidak mau ya guys ya dan aku harus menambahkan pola nih guys menambahkan pola ke 30 lagi guys ya jadi pola yang, pola yang barusan kita pakai ini Rp10 30 dan 30 guys gitu, ya. Nanti ada tambahan pola lagi nih guys. Ya. Nah, simak aja. nah bagi yang pengen main Gas Depo, ada coy. Gas Depo telah di tempat bermain kita nih guys gitu, ya. Dan gunakanlah uang kenakalan atau uang lebih coy coy. Jangan menggunakan uang makan atau uang keluarga kalian ya ya. Jangan sekali Oke, okay, di sini luas. Lolipop dan dua lolipop lagi, cuy. Oke, okay, mantap ini dia. Ah, akhirnya dapat Spectre yang pertama kita cuy A Kita 70.000 kita, guys. Saldo kita yakin, guys, ya. Halo. Yes, ya. Ini bay uh, ini bay 880, cuy. Jadi kita dikasih berapa pun, kita ya syukurin aja, cuy, namanya place. Oke, okay, ini nih aku mendapatkan super mini. Ember yang pertama nih, ya. dan ini. Nah, oke, okay, ini. Makanya kurang itu coy, gas banget kok cepat. Nah, ditambah lagi Ah, kan 20 oh, nah, okay, lagi 20nya kada konek. Candy-nya malah Oke, lah makanya mantap ini. Kisang amure. Ya. Ayo dong tambah lagi, Bang. Ah, ini to dong yang kan ini. Tadi SP, co, ini kita di langsung di langsung up nih langsung up ke 500 langsung up ke 500 nih yang yang pertama di pertama nih co, ya 660, nih yang ya. ya, kita dapatkan nih co. lumayan dan oke okay, disini lagi ya. ditambah lagi mantap, nih satu lagi co. ayo dong sama nah, lagi. Nah, malah dikasih tiket eh malah dikasih nih ya. Cik, ya. Apa, apa sih masukin salah lagi kita dapatkan ya. Ini kira-kira aku udah mendapatkan 1 juta ya, cik, ya. Oh, Eh, mantap. yang kedua nih cik, ya. Nah, ini kan, ya 1 juta 100 ribu, 1 juta langsung depo, aja dan, tanpa, eh, ya, mencala, malah, ya, cik, ya. dan aku langsung turunin dan ke 1200 dan aku putarkan ke 50. Autos ini cek. Aku mau panggil farmingannya mau main santai lagi karena kita sudah profit di sini cek ya. Oke okay, semuanya pecah ini mantap istilahnya pecah. Dan aku berharapnya dikasih scatter lagi cek. Biar kita biar mendapatkan profit kita gitu, ini, ya. nah, ini, ini ya Dan untuk polanya aku tuh kasih tahu lagi ya. Tau aku menggunakan pola 10, 10, 30, 30, dan 50, ini, ya. Oke, okay, sisa 40, ini. Oke, okay, sini, sini, ya. Lagi. Ayo, dong. Pecahannya mantap, mantap, Makasih, co, ya, ya. Biar nama saldo kita, gitu, ya. ya. Oke okay, guys, yang pengen main ya, pengen main. Dengan lama aja sambil ngopi nunduk. Eh, ini cuma liburan untuk mengisi waktu luang Anda, cok. Jangan nak suan, coy. ini jangan nak suan. Bedak kecil pun kecil apa-apa semen. Asal kalian ini Oke, cuy Lelaki okay, segati itu weh deh, Ya, bu. Kan bed next atau bed ya coy nggak sejahat itu coknya lalu nah, sejahat itu covid main bejo oke di sini aku mendapatkan apple nih candynya pas juga oke dua level masih terpantau ya sedikit banyak ya masih masih aman sih masih aman dah aman kali nih sih. kita tinggal cabut air nih cuy. cabut kabur Okay, langsung kita gas kali aja, coy. Pada ya. apa 1 Kurang lagi, Lagi mantap. Semangatnya kurang satu di situ. Oke, okay, nih. Oke okay, dan bisa juga kita makan eh, enak nih cuy. Nen bisa beli rokok satu seru nih. Lebih lah ya kan cuy. Oke okay, di sini kita enam spin nih enam spin dan belum juga terpantau empat oli pokoknya cuy. Dan aku mau menambah pola nih cuy. Kayaknya aku harus menambah pola nih cuy masih pernah saran ini kenapa gak dapat ya Oke, okay, diputar lagi sisa 3 spin anggur tidak pecah di Oke, okay, lagi sisa spin Oke, sisa 2 spin, sini, sisa 2 spin. Mantap. Putar lagi ya, cik, ya. Dan sini aku nambahin polanya, cuy. Ke 20 auto market, ya. Cik, ya dan semoga aja aku mendapatkan profit aja nih gitu ya Oke okay, kita nambahin lagi belum mati, belum mau ya, Oke okay, kita masih belum mau kita Oke nanti mantep ayo dong tambah lagi tambah lagi yang kita mendapatkan character yang kedua ya ya. Oke. Okay. Paditannya mantap sekali ya Nah, untuk pola kita tuh boleh disimak dari awal sampai akhir aja. Ya. Yang punya pola sendiri itu lebih bagus sih. Ya. Ikuti feeling dan santai ya. Santai aja. Alam gitu ya kan. Dan terima kasih, ya, ini gitu, ya, yang sudah support channel kita. Intinya, gitu, yang sudah support channel kita, yang sudah yang sudah nonton dari awal sampai akhir, gitu. terima kasih banyak, ya, gitu, ya. Nah, ini, guys, ini cuma liburan semata, ya, yes. cuma liburan sedikit waktu anda ya, Nikya. Gitu, Oke, okay, sini kita mendapatkan boneka lebih, ya, Nikya. Gitu, Nih, lagi, tuh, gitu, ya, hmm, tambah lagi. Oke, okay. disini putarannya sudah habis, ya, Ya, sampai jumpa di lain waktu lagi, guys. Ya, sampai jumpa di lain waktu lagi. See you next time, dan bye-bye. Thank you, guys, ya.